Hari ini, saya menemukan burung kenari saya mati karena semut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sedulur kenari mania dimanapun anda berada bersama saya haji kenari saat ini kita berada di segmen sekilas momen segmen sekilas momen ini saya buat untuk hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman ya di segmen ini kita akan membahas burung kenari mati karena semut ya teman-teman ya ada banyak peristiwa yang sudah terjadi bersama burung kenari kesayangan kita Termasuk sakit, mabung, ataupun birahi, yang lebih fatal adalah kematian Kematian pada burung kenari belum tentu disebabkan karena sakit ya teman-teman ya Bisa jadi itu adalah faktor dari predator-predator dari mereka yaitu tikus kucing ataupun semut bila burung kenari kita mati karena sakit biasanya sudah ada tanda tandanya ya teman-teman ya itu bulunya kadang mengembang kadang kita bisa lihat kotorannya mencret kadang dia ngeluyu bahkan nggak mau makan dan minum bila burung kita mati karena serangan predator sudah pasti enggak cak ini gak peraturan, entah itu Bolong karena tikus, karena kucing, dan lain-lain Hari ini, saya menemukan burung kenari saya mati anak semut Bukan karena sakit Saya melihat kotorannya sebelumnya sehat Makanan dan minuman lengkap, ekstra putih pun ada Setelah saya mati, kandang saya menempel ke tembok Kok bisa? padahal sebelumnya saya sudah men-setting tinggi dari tiang ini agar kandang tidak menempel ke tembok saya pelajari lebih lanjut apakah ada kesalahan dalam diri saya sewaktu saya melakukan perawatan harian ternyata saya temukan benar saja ada daya dorong waktu saya menggantung kandang disanalah besi yang tadinya sudah saya setting berubah total kali ya teman teman ya Padahal burung ini memiliki tangkak yang enak ya teman-teman, memiliki volume yang bagus loh, dan gayanya tuh nengno, -neng. sangat sayang sekali. Kesalahan yang saya lakukan mengakibatkan sangat fatal seperti Karena kejadian ini sudah terjadi, kita bisa ambil sebagai pelajaran ya teman-teman ya. Jangan sampai kejadian ini menimpa teman-teman di bekasana. Kita harus lebih berhati-hati lagi, teman-teman, karena kita nggak akan ngerti apa yang terjadi musibah seperti ini. Setelah apa yang saya alami, saya mengajak teman-teman agar memperhatikan lagi posisi kandang, agar memperhatikan lagi kondisi kandang, agar memperhatikan lagi predator-predator predator di sekeliling kandang. Apakah sudah aman dari predator atau belum? sampai kesalahan kecil yang kita anggap remeh bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal yang ujungnya nanti akan berefek pada kenari saya Oke sampai di sini sekilas momen dari saya burung kenari mati karena semut. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan datang. Salam cuit kualitas tanpa